Sebelumnya, dilihat si gejora dan kakak Rizky Biller ini lagi bertemu dengan seorang pengacara muda tersayang. ya, kita lihat, tentunya terlihat sedang berdiskusi dengan seorang pengacara muda. Sepertinya ada obrolan serius dengan Leslar, ya. Wah, wow, kira-kira lagi ngomong apa nih, persahabat ya? Pastinya ada sesuatu yang harus diobrol dengan serius, persahabat. Siapa ya, lagi? Tentunya pasangan dedek Lesti dan kakak Bilar ini banyak sekali orang-orang yang selalu mau fitnah dan selalu mencari sensasi kepada Lesti dan Rizky Bilar. Dan kita lihat unggahan berikutnya, persahabat ya perhatikan di unggahan ini. Tentu di sini kita dibuat bangga kepada Leslie dan Rizky Bilar karena tentunya mereka bertindak keras dengan sesuatu pilihan yang sangat luar biasa, persahabat ya. Ingin menciduk Markona yang selalu memfitnah, yang selalu nyinyir, apalagi yang selalu mencari sensasi, persahabat ya. Di dalam postingan ini tentunya ada penyampaian langsung dari pengacara persahabat ya. Ini adalah penyampaian yang sangat luar biasa yang membuat kita semakin bangga kepada Lesti dan Rizky Pilar. Fitnah kita hajar. Siapa lagi nih? Yang sering suka memfitnah berita hoax kita hajar ya. Tuh itulah salah satu. Bentuk penyampaian dari pengacara tersebut, persahabat, ya, bahwa yang memfitnah itu akan ditindak keras, persahabat, ya. Dan mudah-mudahan saja prosesnya lancar dan kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Ungan tersebut dari pos kembali oleh akun Leslar 114. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Wadaw, Markona apa kabar nih? Siap-siap ya bakal ada kejutan buat Markona tuh, persahabat, ya. Si Markona harus siap-siap Karena akan Ditindak keras nih Oleh pengacara kakak dan dedek Lesti Dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali komentar Dan tanggapan dari para fans Yakni dari Akun Instagram Radeva Rimardika Mengatakan siapakah yang akan Beruntung di Cido kali ini Yakin deh pada mulai panik yang suka fitnah Tuh Siap-siap aja persahabat ya yang suka mau fitnah Dede dan Kakak Bila siap-siap untuk diciduk karena Kakak dan Dede sudah bertindak nih persahabat ya. Yang kita lihat juga ada komentar lain yang diberikan dari akun Instagram Sari Wahyuni 3 mengatakan Mantap abisin aja biar kapok tuh Persahabat ya Harusnya tentunya bertindak seperti ini Persahabat ya Biar netizen yang suka memfitnah Biar kapok persahabat ya Dan kita lihat juga keunggan berikutnya Ada sebuah unggahan spesial Yang mana tentunya membuat kita semakin bahagia Dan bangga juga kepada Rizky Bilar Karena kakak Bilar ini sudah Ketemu dengan orangnya persahabat ya tuh, Kita udah ketemu orangnya kok Kata kakak Bilar ya pastinya Bakal ada kejutan lagi nih untuk kita semua soal markona yang Tentunya diciduk oleh kakak dan dedek Lesti Kejorak Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan ya Setelah bertemu dengan pengacara muda dedek Lesti tentunya setia menemani kakak Bilar Ke lokasi syuting untuk kerja ya Masya Allah Dijaga ketat oleh Bang Boril dan Kak Novi Perhatikan persahabat ya Wartawan tentunya sudah menunggu nih Wow Luar biasa banget ya di DLST Selalu aja menjadi sorotan persahabat ya Dan kita lihat juga kongan berikutnya Kakak Bilar pun dimintai untuk wawancara persahabat ya Tapi langsung aja nih berjalan Tentunya ingin menghindari persahabat ya Yuk doakan untuk kakak dari Lesti mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang jahat dan selalu diberikan kesehatan, amin Unggahan tersebut pun diripos kembali oleh akun Leslar Lovers Ada skor ofisial Tentunya banyak sekali komentar juga yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Mobil Putra mengatakan wartawan lagi fokus ke dedek yang dijaga ketat. Eh, si kakak keluar dari mobil, si Wawan kaget, kurang gercep si Wawan, katanya Tia. <gifat> Memang sekilas, Pak ya. Ini kakak Bilar berjalan dengan tentunya tidak ada kawalan. Ini lepas dari tukang wartawan, nih Pak ya. Aduh, luar biasa banget si kakak Bilar. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dilindungi dan selalu... Tentunya banyak doa yang baik dari orang-orang baik, amin. Dan kita lihat juga keunggulan berikutnya, para Ya, ini ada sebuah penjelasan dari Ustadz Maulana, yang mana nikah siri, kakak, bila, dan dedek Lesti itu sah, para Ya, lagi-lagi kita mendapatkan penyampaian penjelasan yang luar biasa dari Ustadz Maulana juga, persahabat, Ya, selain Ustadz Sugi, Ustadz Maulana pun menyampaikan bahwa pernikahan siri dari Lesti dan Rizki Bilar ini sudah. Termasuk sah persahabat ya Sudah tentunya Ada wali yang menikahkan Ada saksi dan ada ijab kabul Itu sah persahabat ya Kita positif tinggi Kita doakan yang terbaik saja untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya ada momen spesial juga yang kita dapatkan nih Di lokasi syuting ya duh masya banget nih kakak Bilar Langsung aja nih diserbu oleh Mak-mak Leslar ya <laughs> cute dan mengemaskan mudah-mudahan banyak orang yang mensupport untuk Dede dan kakak Bilar kita merasa bangga dan bahagia ketika melihat kakak Bilar banyak sekali yang menyayangi ya, salah satunya dari fans sejati nih luar biasa semakin kompak dan semakin solid kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru atau update selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.